Selamat sore teman-teman Pak speed Berjumpa kembali di kijang busuk ini. Ini Pak Bos lagi mau lihat-lihat kijang busuk barangkali ada yang bisa dimanfaatkan. Oke jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Oh pelgai pelgai masuk pelgai. Mana nih Pak Bos yang? gijang gak ada gijang rosok, ini langsung jantungnya Ini kita ngeroso. banyak pak Bos? Mau <tuk> ped oh, ambil itunya. Oh. Sudah <tuk> <Apa>, kena. Aduh. <tuk> Apane itu? Oh, yo, coba guys. Ini kiceng ngeroso. Kayaknya udah hancur betul-betul hancur. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, tulisannya peleknya juga peleknya ring 14. Temper sudah Hai. yang mau modif Grand lampu lengkap per lampu, grand. Tinggal ngedit, tinggal ngedit sedikit ini. Edit. Kilihan, -kilihan. Ayo, mau diambil kayaknya ini sama bagus. <tuh> Selebihnya spion paling banyak yang punya. Kaca depan apa? Oh, ini kaca depan ini kaca depan. masih sudah hancur kondisinya mesin-mesin kondisi mesin hansinnya sudah sangat parah apa yang bisa dimanfaatkan mau diambil kayaknya enggak ada sudah sangat cek vakum cilikonya, terus bocor, ya ada yang bisa dimanfaatkan nih, liki kita kali yang merasa betul, ya, oke buat cek cek apa? Atau RPM atau switch eh, RPM, switch extravan. gilater milik kata 5K oh, 5K model lama ya, selebihnya nggak ada oke cukup sekian terima kasih telah melihat menonton video ini jangan lupa subscribe oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya